Shalom Jemaat KPB Jemaat Shalom Depok Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan beberapa agenda yang perlu diketahui bahwa dalam rangka mengingat rayakan hari Natal dan juga untuk tutup tahun serta menyambut tahun baru jadi perlu dicatat Bapak Ibu bahwa tanggal 24 Desember Pukul 17.00, ibadah malam natal yang pertama. Dan, pukul 20.00, ibadah malam natal yang kedua. Dan, tanggal 25, ibadah raya natal. Kita akan memulai ibadah raya natal itu pada pukul 9 pagi. Dan, kemudian, tanggal 26 di mana tanggal 26 itu ibadah raya natal yang kedua di dalamnya ada pelaksanaan sakramen baptisan dan itu pun dilaksanakan pada pukul 9 pagi pada tanggal tersebut yaitu tanggal 26 khususnya para orang tua yang punya anak-anak mohon dicatat dan diingat bahwa Perayaan Natal TA dilaksanakan pada pukul 16.00 secara online Jadi Bapak Ibu siapkan kuota yang banyak Supaya pada saat mengikuti acara tersebut Anak-anak dapat mengikuti dengan berbagai kegiatan dan ibadah tersebut Ibadah Perayaan Natal untuk Pelkat Pelayanan Anak Pada tanggal 27 hari esok dilaksanakan perayaan Natal untuk persekutuan teruna dilaksanakan pada pukul 16.00 dan ini pun dilaksanakan secara online mohon Bapak Ibu saudara-saudara juga boleh mengikutinya dan siapkan uh, handphone atau laptop dan dapat mengikuti perayaan tersebut dengan uh, penuh hikmat kemudian tanggal 28 Desember itu merupakan satu acara yang uh, Jemaat Salom perlu mensyukuri dan menerima dengan penuh sukacita. Sebab tanggal 28 itu merupakan satu gabungan seluruh unsur Jemaat yang namanya Ibadah Raya Natal Jemaat. GPIB Jemaat Salom Depok dilaksanakan untuk uh, ibadah Raya Natal Jumat ini pukul 18.30 dan dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara online dan juga secara luring dan kemudian ingat Bapak Ibu pada saat kita akan menutup tahun 2021 ini ada ibadah juga pada tanggal 31 Desember dilaksanakan pada pukul 17.00 ibadah Tutup tahun yang pertama. Dan kemudian pada pukul 20.00 dilaksanakan ibadah tutup tahun yang kedua. Besok hari, saudara dapat menyambut tahun baru. Ya, pada tanggal 1 Januari 2022, ibadah menyambut tahun baru pada pukul 9 pagi. Nah saudara-saudaraku, yang perlu juga Bapak Ibu dan saudara saudaraku ketahui, bahwa apabila ingin hadir dalam ibadah yang dimana dilaksanakan secara luring, ya kalau di daring tidak ada masalah ya, dapat mengikuti dari rumah masing-masing, tapi kalau mau mengikuti yang luring, saudara harus mengisi link hadir, saudara. Jadi ada daftar hadir dan akan diedarkan link-nya melalui sekretariat, majelis jemaat atau khususnya kepada korsek-korsek tolong dapat mengisinya dengan tepat dan baik sehingga uh, majelis jemaat dapat menghitung atau uh, melihat jumlahnya karena diizinkan untuk ibadah tatap muka ini 50% kapasitas ruang ibadah kita hanya bisa menampung 110% Anggota jemaat. Jadi, saudara yang mau mengikuti secara tatap muka, tolong hal ini menjadi perhatian. Dan yang berikutnya perlu diketahui bahwa, yang bisa hadir, mereka yang bisa hadir pada ibadah tersebut, yaitu secara tatap muka atau luring ini, sudah divaksin. Kemudian, sehat. Pada saat memasuki halaman GPIB Jemaat Salom Depok ini, saudara harus menunjukkan uh, peduli lindung, ada barcode untuk menunjukkan bahwa saudara sudah divaksin dan sebagainya. Nah, saudara-saudara perlu diperhatikan untuk hal ini karena kita juga sebagai gereja turut mensupport pemerintah yang mau mencegah penyebaran virus COVID ini. Menurut informasi bahwa Omikron sudah masuk Indonesia. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir untuk hal itu. Ada sebuah ayat yang akan mengatakan pada kita saudara-saudara bahwa janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal ini ditegaskan oleh Paulus pada jemaat Filipi untuk mengatasi semua persoalan termasuk jangan takut walaupun Omikron udah masuk ke Indonesia. Itu dapat diatasi dan kita berdoa kemudian kita prokes. Jaga kesehatan baik-baik, jangan lupa cuci tangan, menjaga jarak dan makan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan selamat menyambut Hari Raya Natal, dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Salam.